Baiklah persahabat Leslor, di manapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini bangun akan memberikan informasi terbaru tentunya terupdate seputar idola kita keunggahan pertama persahabat ya ternyata semalam ada yang curhat di igs pribadinya nih tentunya harus kita lihat cek ke postingan ini. Semalam Rizky Billar memposting info jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan acara sinetron JWB babak kedua di ATV selasa batiah ya? dan menuliskan sebuah kalimat caption lebih sakit panggilan tak terjawab sih hiks, hiks, hiks, wow ada yang curhat nih di gasnya ya tentunya kita lihat juga judul dari JWB semalam panggilan dari alam gaib tuh kata abang Billar lebih sakit panggilan tak terjawab wow <laughs> Postingan tersebut telah diunggah atau post kembali oleh akun Leslar Indonesia 2020. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Oh, ternyata, oh ternyata, abang lagi curhat. Gua suka yang begini." Wow! <laughs> Curahan IGS persahabat ya, banyak sekali tanggapan hingga respon dari para fans Ya ini dari akun Instagram, Reina Melia Putri mengatakan dalam kolom komentar Gimana kalau udah dipinggit satu minggu, mute pasti kakak galau Tuh persahabat ya Ada juga komentar lain dari akun Instagram Cinta sejati 299 mengatakan, ih bikin teka-teki bulu, jadikan penasaran lagi miyut nih, seperti orang terdekat deh, selalu tahu bocoran tentang abang, apapun yang sedang dirasakan, pini sirin deh. Tuh, persahabat ya, mudah-mudahan saja ada kabar baik, ada kabar bahagia soal Lesti dan villa persahabat, keunggahan berikutnya kita lihat juga, sebuah ungkapan kabar bahagia. Alhamdulillah untuk video yang diup di channel YouTube-nya Dedek Lesti sudah masuk ke-14 trending ini sungguh luar biasa dan suatu kebanggaan untuk kita semua para fans dan komen-komentarnya sungguh yang banyak positif bersahabat ya ada komentar di sini kita lihat di channel YouTube-nya Dedek Lesti salut sama Dedek Masya Allah semoga kamu selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah berubah Dedek sayang Tentunya melihat komentar yang sangat positif mendukung kita merasa bangga dan bahagia para sahabat bahwasanya tentunya banyak sekali orang-orang yang selalu mendoakan mensupport buat dedek Les di kejurang Unggahan tersebut juga sudah diposting oleh akun Les Largo Public Ada kalimat caption juga yang dituliskan You like, komen, komen, terbaru balas komen sesuai isi video Tuh para sahabat? ya coba maksimal di berapa nih trending kita gaskan, kita tetap kompak. Kita harus selalu solid mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Berikutnya kita lihat juga para sahabat ada sebuah vegan spesial banget nih dari Kak Intan Davin, tentunya memposting sebuah foto ini OC ketika foto shoot bareng Kak Laudia Sintia Bella. Ini Pot terakhir para sahabat. yang Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Alhamdulillah selesai foto shoot" tentunya di Malaysia persahabat ya, untuknya foto shoot selalu ketat dengan prokes, protokol kesehatan dan sistem wajib PCR atau antigen sebelum foto. Ini sesuai dengan aturan pemerintah yang ada persahabatnya. Kita makin bangga. Mudah-mudahan saja di Malaysia selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Berikutnya kita lihat juga ya, ada unggahan spesial banget nih dari Karen Zila Zuardi, Memposting sebuah postingan gaun kebaya seperti gaun pengajian para sahabat, ya, berwarna putih yang tentunya sungguh anggun dan elegan Banyak sekali yang mengira postingan foto ini adalah baju Dede untuk pengajian persahabatnya Kita lihat di banjir komentar tiga respon yang sangat positif persahabat di situ ada komentar dari akun Rakan Rizki mengatakan Apakah buat acara dedek buat tanggal 21? Wow <tell> Mudah-mudahan saja bersabat ya kita lihat captionnya dari Kak Renzi nih Putih, simpel gak kayak kulit dan kepribadian yang bikin Titik-titik Kenapa bagian tengah dada gak rame payetnya Karena pengantinnya hijabnya mau dipakai sampai menutup dada silahkan geser sampai akhirnya untuk videonya persahabat ya ini adalah baju untuk calon pengantin sepertinya Dede OSD persahabat ya kita makin bangga dan makin penasaran kejutan yang akan diberikan tentunya dari idola kesayangan kita Dede OSD dan Rizky Billar mudah-mudahan bersahabat ya kita tentunya mendapatkan kabar baik dan vitamin bahagia hari ini tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya mungkin info informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh